Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys berjumpa lagi dengan mas yas di channel mas yas studio kali ini mas yas akan berbagi tips dan trik cara membuat akun youtube di hp Sebenarnya ada dua cara yang pertama itu bisa langsung pakai aplikasi youtube dan yang kedua itu via web browser oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita coba sekarang juga yang pertama yaitu kita buka aplikasi youtube nya dulu Kemudian klik di pojok, karena nah, ada tulisan emailnya. Kemudian kita klik channel Anda. ada tulisan "gunakan YouTube" sebagai "nah" itu silahkan diisi, namanya mau tetap seperti email atau tidak kalau tidak ya silahkan diganti. Kalau udah kemudian klik buat channel. Kita tunggu. Taras. Akun youtube sudah jadi, guys. Sudah bisa kita gunakan. Oke okay guys, sekarang kita coba cara yang kedua yaitu via web browser. Di sini Masias pakai Google Chrome. Sekarang kita coba klik Google Chrome-nya dulu. Kemudian ketik youtube.com. sudah kita klik yang pojok ada tulisan hurufnya ad tadi kemudian pilih Manage Your Google Account setelah itu pilih akun Gmail yang mau dibuat akun YouTube. Kalian Masias pilih yang Masias dan yang belum ada channelnya. Nah kita tunggu oke okay. sekarang kita klik lagi yang itu yang pojok atas nah setelah sesuai emailnya klik channel anda kemudian isikan nama channelnya bisa pakai nama atun gmailnya atau bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian guys jika sudah, kemudian klik buat channel utara akun YouTube-nya sudah jadi guys. Jadi lebih enak mas ya klik yang tampilan situs desktop. Nah, ini dia tampilan YouTube di tampilan situs desktop di web browser di HP. Oke, ini tadi. Video tips dan trik Dari Mas Yas Cara buat akun youtube Di hp Semoga Video ini bermanfaat Untuk Kalian semua ya guys Oke Itu tadi Videonya Mas Yas akhiri sampai jumpa di video berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian jika ada pertanyaan ada request atau lainnya bisa tipik kasih komentar di kolom komentar dadah sampai jumpa